dan selamat bergabung di panen hadiah udian tabungan Bima periode 1 tahun 2022, 2022. Pandan hadiah undian tabungan BIMA merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya. Oke, dan uh. nah, juga tetap Pada hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022 ini untuk wilayah koordinator Magelang. Kali ini dilaksanakan di kantor cabang kebumen. Kebumen ya. Oke, dan nah, sebelum memulai pengundian kali ini, mari kita saksikan video profiling dari Ibu Meika Asri Nurhayati, yaitu nasabah Bank Jateng kantor cabang kebumen. Ini dia. Selener Hayati Nama panggilan saya Meika Saya merupakan vokal coach di beberapa sekolah di Kabupaten Kebumen Dan saya juga sebagai uh, privat coaching Untuk saat ini uh, saya aktif di dua sekolah di Kabupaten Kebumen Saya aktif di vokal coach sebagai pembina ekstrakurikuler di SMA 1 Kutawinangun dan juga di 2 Kebumen. Dalam mengajar vokal coach, saya juga mengajar beberapa materi yang lainnya, seperti paduan suara dan juga musik, seperti band dan juga privat untuk piano, terus biola dan lain sebagainya. Di samping kegiatan saya, saya juga memiliki kedai makanan yang kami beri nama Band Food, yang berangkat dari makanan-makanan uh, kekinian yang masih sulit dicari di Kabupaten Kebumen sehingga kami membuka makanan-makanan yang kekinian itu di Bainfood dan Alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang pesan begitu pun dan uh, langganan saya juga dari orang-orang Bang Jateng Bank Jateng untuk uh, transaksi di bisnis saya karena dari sebagian uh, customer kami itu merupakan nasabah dari Bank Jateng dan juga teman-teman dari Bank Jatengnya juga sendiri merupakan langganan dari Benfoodnya juga nih jadi kita untuk mempermudah customer-customer kami melalui pembayarannya menggunakan Bank Jateng Jadi saya tetap percaya Jateng untuk pengelolaan keuangan saya. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibu Meika Asri Nurhayati dan juga Bapak Ali Sodik selaku pemimpin Bank Jateng Cabang Kabupaten. Wow. Halo. Halo, Halo. Bapak halo Maika. Ibu Ibu Beika. Ya halo. Selamat pagi sehat semuanya. Salam. Alhamdulillah. Ibu mau ngomong katanya guru musik ya bu ya. Iya betul. Betul. Musik, ya. Ini jangan-jangan guru musikmu dulu sebelum masuk SMA ya? <laughs> Beda lagi ya. Ibu kalau boleh tahu ini guru musik di SMP, SMA atau apa ini bu? Paut Di bukan SMP, ya? SMA. Oh, SMA. SMA SMP SMA. Oh SMP SMA. Oke. Masih cocok nih buat kamu oh, ya. Bu. Iya, iya, iya. Saya belajar <laughs> okay, musik nih, ya, sama iya. Bu Meika ya. Bu Meika kalau boleh tahu uh, gabung jadi nasabah tabungan Bima dari tahun berapa Bu ya? Dari awal oh, saya merintis bisnis itu sekitar tahun 2020-2021 oh, sudah bergabung dengan. Oh karena juga punya Guru kekinian, musik. Ya. Terus uh, bisnis kekinian. Kalau boleh tahu apa Bu? Bisnis kekinian. ...bisnis kuliner makanan. Oh kuliner makanan-kuliner ya, makanan. buat nih, kita. Apa, pink ya. balado atau apa nih Bu? lihat <laughs> <laughs> ada salad buah oh, dan lain sebagainya. Oh salad buah. Salat buah, buah cocok ya, buat yang diet oh, ya. Cocok banget nih, mas oh, Ibu. kita doain sukses buat... Amin. Hari, bu, ya Amin. ya. Oke, okay. namun sebelum kita melakukan okay. pengundian... ...mari kita panggil kembali ya untuk dapat bergabung bersama kami. Notaris, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang oh, Oke okay, kita undang untuk rekan-rekan saya pihak saksi-saksi Oke okay, silahkan Bapak Luar biasa kita bergeser lebih dahulu misalnya ya Oke okay, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian dimulai Oke okay. okay, dan untuk yang pertama Menekan-menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start. Dan yang kedua, menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Dan yang terakhir adalah setelah muncul tanda ready, sesuai aba-aba saya silahkan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop. Oke, sudah siap Ibu? Siap. Ya. Oke, ini Bapak Alisodik Sodik juga yang mendampingi ya. Oke, menurut apa-apa saya tekan tombol enter sekarang. Ya, hey. Kita lihat, kita undui dulu wilayah Koordinator Magelang. Siapakah yang berhasil mendapatkan hadiah yang spender pastinya ya. Dek-dekan ya, para okay. saksi juga nih ya. Oke, okay. betul sekali. Silahkan tekan tombol enter lagi, Bu Iya, untuk stop. Iya, wow. Kita tanya dulu kepada para saksi, bagaimana para saksi? Kemudian untuk wilayah Koordinator Magelang, nomor kupon dan nama-nama yang keluar, para saksi menyatakan Sah. Wow. Sah, sah. Biasa. Selamat Hari iya. luar selamat Selamat kepada pemenang Mitsubishi Hari Nmax, dan juga emas. Saya akan membacakan pemenang dari Mitsubishi Selamat luar biasa, Selamat Hari Selasa. dari yang tadi wow, ya. Hari Selasa. Ya. Ya. Selamat Selamat Selamat Hari Selasa. Selamat Hari Selasa. Selamat Oke. Dari Cabang Kebumen Oke yang ketiga selamat kepada Rumida Cabang Temanggung Ada Wagiem Cabang Purworejo Dan yang terakhir Kaperi Utama Wadas Lintang, Capem Kaliwiro. Wow. wow banyak sekali luar banyak biasa sekali ya. Dan sedangkan untuk pengumuman dari Yamaha Nmax dan juga Emas Dapat dilihat di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng. Oke, sekali lagi untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan BIMA dimanapun Anda berada. Untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa ya untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bank Jateng. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan BIMA, juga ada info menarik lainnya.